Selamat pagi teman-teman Hari ini kita berburu mainan lagi nih Hari ini kakak berburunya di sungai nih teman-teman Lihat nih sungainya tuh. Hari ini kakak berburu di ledeng nih sungai Kecil begini nih teman-teman Yuk kita berburu mainan bersama kakak Ayo teman-teman kita cari mainannya bersama Oh, kakak dapat nih teman-teman Kakak dapat penyu nih Lihat nih Kakak dapat Seekor penyu nih Kakak masukin ke wadah Yuk Kita berburu lagi teman-teman Aduh di sini banyak batunya ya teman-teman Lihat tuh Lihat nih teman-teman Hari ini Kakak berburunya di sungai itu, tuh mantul-mantul kan? Yuk kita lanjut lagi berburu mainannya teman-teman. Mana ya mainannya teman-teman? Wah dapat lagi kita. Wadidau, kita dapat bintang laut nih teman-teman. Kakak masukin ke wadah lagi. Kakak sudah dapat dua nih kita lanjut lagi teman-teman berburu mainannya hari ini berburu mainannya di air ya wah pasti seru nih ya iyalah seru banget aduh ini, ini air mengalirnya nih Wah, mantul sekali wah kakak dapat lagi nih wah kakak dapat ikan hias nih teman-teman ikan hias kakak warna kuning merah tua dan juga hitam campur putih juga masukin ke wadah lagi berburu hari ini sangat menyenangkan apalagi bersama kakak Uh, dapat lagi kita Wadidaw kita dapat lobster nih teman-teman lobsternya warna merah mantul kali what wow lanjut lagi kita berburu mainannya mana lagi Wah rupanya ada yang lagi bersantai-santai itu uh, kita dekati Wah apa nih teman-teman tampilnya wah ternyata kita dapat anjing laut nih mantap kali kakak masukin ke wadah aja lihat nih teman-teman tempat berburu mainan kakak cantik sekali kan kita dapat lagi teman-teman kita dapat bintang laut hijau nih kita masukin ke wadah aja lihat nih mainan kakak sudah lumayan banyak kan teman-teman jangan lupa ya like dan subscribe video kakak pastinya di channel cost of mainan lanjut lagi kita wadidaw mantul-mantul sekali kita nih. wah kita dapat ikan lumba-lumba nih warnanya biru simpan aja nanti kita bawa pulang untuk kita main nih. lanjut lagi berburunya aduh aduh, aduh. mana lagi ya teman-teman ada yang sembunyi, rupanya di sini. Yuk, kita lihat. Wak, wow, kita dapat ikan pari kuning nih. Mantul, mantul banget! Masukin ke wadah aja. Yuk, kita lanjut lagi berburunya. Hari ini Kakak berburunya di pagi hari nih, teman-teman mantap sekali kan kita cari mainannya di sungai nih wadidaw apa nih wah kita dapat gurita merah nih teman-teman kakak masukin aja dan yang si ini kita dapat lobster merah juga campur hitam mantul-mantul masukin ke wadah lagi lanjut lagi berburu mainannya pastinya bersama kakak di toys of mainan mana nih mainan kakak mantap sekali kan teman-teman berburu mainan hari ini sungguh sangat menyenangkan sekali mana lagi ya teman-teman kita Sepertinya tadi kita melihat sesuatu. Kita mau lihat lagi. Wah, betul sekali, teman-teman. Kita mau lihat kita dapat apa aja. Wah, ada yang kecil dok nih, teman-teman. Lihat tuh, teman-teman, tuh. Wah, rupanya kita dapat anjing laut. Baby anjing laut. Teman-teman mau dengar nggak suaranya? Kakak pijit dulu ya perutnya. Itu giginya loh. Wah, oh, sepertinya ada kedinginan. Wow. Wah, ternyata itu suaranya. Ini anjing lautnya teman-teman. Warnanya merah muda, ada putih dan juga birunya. Mantap sekali. masukin ke wadah lagi. Yuk, kita lanjut lagi berburu mainannya. Pastinya bersama kakak. Lihat tuh teman-teman. Uh, sepertinya ada yang hanyut nih. Aduh. Wah, ternyata kamu kedapatan. Ini ikan hias warna biru, teman-teman, campur warna putih. Seru sekali berburu mainannya. Lanjut lagi kita. Lihat nih, wadah kakak sudah hampir penuh nih, teman-teman. Mana lagi ya teman-teman mainannya? Kelihatan lagi. Dapat lagi kita. Yuk kita ambil. Rupanya kita dapat ikan hias kuning, teman-teman. Kuning campur ungu nih. Mantap sekali. Lihat tuh ada Kakak. Sudah penuh. Mantap sekali kan berburu mainan bersama Kakak? Wih, keciduk lagi nih, kita dapat lagi. Kirain udah abis teman-teman ternyata kita dapat katak hijau nih mantap sekali masukin ke wadah lihat nih wadah kakak sudah penuh nih teman-teman tapi kakak mau hitung dulu berapa buah yang kakak dapat hari ini yuk teman-teman bantu kakak menghitungnya kita tumpahin sini aja dulu kita mau hitung wow kita satu kita dapat bintang laut Dua, ada baby anjing laut nih. Tiga, ada lobster merah. Empat, dapat bintang laut hijau. Lima, ada ikan penyu. Ini penyu laut ya teman-teman. Enam, ada lobster merah, campur hitam, tujuh, dapat ikan hias kuning, campur ungu, delapan, kita dapat bintang la kita dapat anjing lautnya, warna hijau, sembilan, kita dapat ikan lumba-lumba biru nih, masukin ke wadah aja. 10 kita dapat gurita merah campur hitamnya teman-teman. Masukin ke wadah lagi. 11 ada katak hijau di sini teman-teman. 12 ada ikan hias biru dan silver, warnanya abu-abu ya. 12. Dan 13 kita dapat Ikan hias warna kuning, putih hitam dan juga merah nih. Masukin ke wadah lagi. Dan yang terakhir, kita dapat ikan pari kuning nih, teman-teman. Mantap sekali kan ikan parinya cantik. Wow. Jangan lupa ya, teman-teman, like dan subscribe video Kakak pastinya di channel Toys of Mainan. Mantul sekali, ayo kita naik perahu bersama-sama. Wak-wak, wow, wow, wow, dia hanyut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman.